Wah lihat teman-teman Banyak pengendara motor dan mobil pada stop Rupanya ada dump truk tambang yang besar-besar pada lewat teman-teman Rupanya ini mobilisasi dam truk tambang Wow keren sekali ya teman-teman